Lama juga, teman-teman. Kurang lebih udah satu menit, nah, jadi nanti dia menutup ya. Kita tunggu sampai berapa lama? Oke. Halo teman-teman, selamat datang dan berjumpa lagi bersama kami di langka kenten Dan kali ini kita akan melihat Merak Biru atau Merak India. Ayo ikuti kami terus ya teman-teman. We enjoy friends. Bagus teman-teman. Lagi -teman. mekar nih. Bagus. Keren. Ini indah. Saya ingin bisa masuk. Oke, okay, makasih dengan mekarnya ini. Kita dapat spot, jadi dia memberikan waktu yang merkat hmm. Kita tunggu berapa lama teman-teman? sampai dia kembali menutup ekornya itu. Oke, okay, udah mulai turun. Kayaknya <tuk> udah mulai keberatan. Uh, luar biasa. Oke, okay, bagus sekali. Dia makan berarti ya. Ini nah, foto-foto. Nah, sama ya. Nah, pasti ke sini, dia tahu itu. Eh, Oke, okay, bagus. merah merah bibil nanti bisa lihat YouTube Om nanti ya. <tum> <tum> <tum> iya. Oke. Okay. Iya. udah capek dia. <tum> Oke, okay, disambut. Eh, oh. uh, lama juga teman-teman. Sudah lebih udah satu menit, nah, jadi nanti dia menutup, ya. kita tunggu sampai berapa lama. Oke, sana ada pengunjung juga. Nih, Oke, dia kembali lagi ke belakang, karena di sana ada punggung. mungkin dia berikan. Oke. Oke okay, masih dari tadi udah dua menit masih berdiri teman-teman Kita tunggu sampai dia aman untuk ekornya Oke okay, lama Oke okay. Sudah dua menit setengah, tiga menit, kayaknya nih batasnya 3 menit. Masih berdiri teman-teman. Oke, kita pantau terus sampai menutup ekornya. Jadi kayaknya ini jantan teman-teman. Dia memberi perhatian kepada si betina supaya terlihat menarik. Oke, dia putar lagi sana. Ini udah paham dia nih gimana ada nah, pengunjung mereka bisa ber karena oke okay. bagus oke okay. 3 menit udah 3 menit teman-teman masih tetap berdiri kita tunggu sampai turun oke okay. oke uh. sana ada teman yang foto juga 2 okay. menit masih tetap berdiri. Oke, okay. Wah, lama dia benar kokoh. Coba kita tunggu 4 menit ya. Oke, okay, 4 menit masih tetap turun. Oke. Okay. Oke okay. Later lagi 4 menit Masih tetap Oke okay. Kayaknya sepertinya ke 5 menit Bisa bertahan seperti 5 menit wait 5 menit Oke okay, 5 menit bertahan Belum turun juga Oke, sudah 4 menit. Isi juga belum turun. Oke. Kita tunggu sampai 5 menit, teman-teman. Udah mau 5 menit. Apakah bisa bertahan saat 5 menit? Uh, lama, teman-teman. Nah, dia memberikan perhatian kepada si perempuan. Seperti... Supaya... Kalau yang perempuan itu warnanya lebih kekuningan teman-teman Kayak emas Nah kalau warna yang jantan itu warna hijau Jadi badannya biru Oke okay, bagus sekali Ini kayak mata teman-teman Jadi dia ini seperti mempertahankan diri Ya Supaya terlihat seperti mata Oke okay, dari 5 menit Kita tunggu sampai 6 menit teman-teman Ya -teman. apa-apa Oke okay, 6 menit pun bertahan sini, okay. Ada apa Pak di sana hari mau ya? Gak gerak. Mau oh, tidur. Oke, 6 menit teman-teman ya, <gih> Yang satunya santui aja Oke Yuk Kita coba sampai 7 menit Yang kali dia mau turun Kita coba ke sini Oke Bertahan di 6 menit Oke, Oke, selesai teman-teman Oke, kita lanjut lagi tebalan